kita cek review mobil bekas di Bija Auto. Siap. Semoga mobil-mobil yang akan kita review bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. Amin. Seberapa jauh harga-harganya maupun kualitas mobilnya tersebut? Kita dibantu sama Mas Sari. Siap. Assalamualaikum Mas Sari. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Amin. Siap. kerjaan di mana Mas? Aman Pak Ji. Aman gimana ya ke sini juga. Lagi mainnya, nah, uh, sekalian, kita konten bareng. Betul. Siap, Aji. Mas ari Siap. Sebelumnya coba dijelaskan benefit dan alamat hmm. serta nomor telepon Mas ari Ya, benefit, uh, alamat di Oto itu kita ada dua showroom di Oto 1 sama di Oto 2 ada di Bursa Serba Oto Palem Semi Karawaci Blok A5 nomor eh, Blok A1 nomor 1 sama Blok A5 nomor 12. Okay. Itu di Kota Tangerang kita. Oke, okay, Banten ya. Banten. Nah, benefitnya Benefitnya kita bisa pengiriman luar daerah sama Proses kredit DP minim. luar daerah bisa? Proses kredit luar daerah bisa nanti okay. Pokoknya menyesuaikan Misalnya pakai kredit luar daerah Sama digital bisa DP Minim juga bisa Kebetulan lagi ada promo DP nah, Lagi ada promo Oke, dan juga Yap. bergaransi tentunya ya? Bergaransi mobil-mobil bergaransi, bergaransi semua Garansi mesin? Garansi mesin dan transmisi, Pak Dan nggak bekas nabrak, maupun oh, nggak bekas Pokoknya enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir, Ahmad Oke, okay. nama teleponnya, Mas Ari? Nomor teleponnya kita di 081399732630 Pak Ji Oke, okay. via WhatsApp ya? Bisa, terlalu sambung, okay. via WhatsApp 24 jam, Pak Ji Baik, kita akan langsung tanya-tanya Yap. mobilnya Yap. Nah, ini ada mobil apa nih, Mas? Ini ada Avanza G-Manual 2000. 16, Pak Ji. 2016, ya. manual 2016 warna biru, Siap. ganjil, pajaknya Ayo. di bulan Juli 2023, 2023. atas nama pelanggan ya, atas nama pelanggan Pak Ji, pelatnya Pelat Tanggerang Kota, Pak Tanggerang Kota, oke, okay. kilometernya berapa? Kilometernya ini antik masih 58.000 Pak Ji, 58.000, ribu. 58 ribu. minusnya ada? Minusnya nanti semua kita rapin ini keadaan masih apa adanya, pokoknya nanti gratis oli lah ganti oli semua segala macam kita gratisin Pak Ji, oke, okay. dan garansi mesin selama satu tahun. Saya tahun tahu, ya ya, iya, matic bisnis lama selanjutnya. Kebetulan ini manual ya, manual wajib. Syaratnya record sih, Kors? ada, kursat ada, lah. Kursat ada tuh, teman-teman. Ya, masih worth it. Kilometernya ya. baru mencapai lima puluh. harganya, 50. Mas. Kita buka di satu empat sembilan, tapi nego-nego nanti seratus empat puluh lima. Mau kurang lagi, datang aja. Oh gitu. Hmm. Nah, tuh, teman-teman, harganya rekomendasi ya. Siap. Avanza GE yang sudah barong 2016. Mm Heeh. -hmm. Kalau harga menurut saya udah cukup kena. Tinggal teman-teman negoin, lihat kondisi. Oke. Okay. Siap. Nah. paket kreditnya, Mas. DP-nya di 5 juta aja, Pak Ji. DP 5 juta. 5 juta aja. Hmm. Angsurannya, Mas. Angsurannya itu di 5 tahun di 4,4-an atau 4,2-an lah. 4,4 atau 4,2-an. Iya, sekitar segitu, Pak Ji. Belum bisa negoin juga kali ya. Kalau misalnya nanti datang mungkin nanti bisa diturunin angsurannya dikit lah. Angsurannya bisa diturunin dikit. Ya, angsurannya bisa diturunin. bagus siap. Oke, okay, selanjutnya. Nah. Avanza nih. Avanza ini Pak Aji. Tahun tahun 2012 Pak Ji. Tipe G. Tipe G. Tipe G warna hitam. Iya. Plat A, plat Amanah nih. Serang sih Pak Aji. Tahun 2012 G manual. 2012 G manual. Transmisi manual, tipe G warna hitam teman-teman masih cukup bagus untuk secara visual Siap. kondisi unitnya. Iya Pak Ji, Mas. Kilometer ini 130.000-an. Ribuan. 130.000-an. Ribuan. 130 Rekord eh uh, enggak lah rekorder lagi pusat pulset, kunci satu, kunci satu, kunci satu, manual, berapa duit mas? ini buka harga di 120 dua nego, seratus nego, dua nego, seratus dua nego, g manual 2012 siap. teman-teman tertarik langsung japri dapri aja, Masari. siap. paket kreditnya mas? paket kreditnya hmm. ini kalau misalnya angsuran murah itu DP nya kita kasih 10 juta aja, suaranya 3,3 3,3? Ya, eh, masih Bisa Nego dong dari DP ya Bisa, bisa Tuh oh, teman-teman, masih Bisa Nego Mau DP satu digit boleh satu nanti Iya <laughs> Ditantangin satu digit sama Mas Hari ya? Satu digit ya? boleh, wow. Pak Pokoknya langsung ke Mas Hari aja ya? Siap, langsung ke saya Mau boleh Mau konsultasi mobil baru atau mobil bekas? Boleh Kalau mobil barunya Mas Hari ada di Tunas, Koyota oh, ya, betul Sebenarnya teman-teman bisa langsung ke DJ DJ auto. auto lewat Mas Hari tentunya Siap bisa, Selanjutnya Pajik. Mas ada Nissan Serena Ya, tahun berapa nih mas? ini Serena HWS dua ribu sepuluh Pak Haji HWS dua ribu sepuluh ya berplat genap pajaknya Agustus alamatnya Jakarta Pusat Jakarta perorangan. Pusat perorangan teraman kilometernya 115 lima belas lima belas full set ya uh, full set full set tunggu servis tunggu servis ya ada manual ada bu kunci serep lengkap semua lengkap Haji HWS men bagus HWS harganya berapa mas? AWS ini kita buka harganya di 102 yang ini seratus dua Pak Haji. Seratus dua kondisinya oke, kondisinya PR, Gak ada PR? pakai bagus banget ya, bagus, Pak Haji. Harga relatif ya, harga relatif sih, Pak Haji. Bener. Tergantung kondisi juga, tergantung kondisi. Ada juga yang lebih murah, kita jual. Ada juga yang lebih murah, Ada yang lebih murah. murah. Pakai nah. kreditnya, Mas. Pakai kreditnya ini hmm. kita di DP-nya ya mulai di 25 juta aja, Pak Haji. Dua juta ya, asalnya di 3,4 25 juta angsan 2,3,4 tahun. tahun 4 tahun DP nya bisa kurang kali? bisa di bawah 20 juga Iyi. boleh oke selanjutnya Avanza lagi nih mas ya, ini Velos Pak Aji Veloz. Veloz Avanza Veloz tahun? 2014 2014 Matic, 2014, Matic. siap warna silver eh, hmm. keren loh mobilnya ya Bayan Pak Aji ganjil untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat Jakarta dan Barat. pajaknya September, September. panjang Wih, panjang ya panjang kilometernya mas? Ini seratus lima ribu, bagus kondisinya men, lumayan. Iya, kilometer seratus lima belas worth itu ya, worth. Korangan juga tapi ini. Yang ini pribadi, pribadi korangan. Oke harganya mas. Harganya ini buka harganya di 145 juta. 145. 2014 Veles. Minta kurang lagi dong mas. Aries 110 ya. Iya. Kalau mau bisa neko lagi kali masih ya. Bisa nanti. E, bi Cepetlah aku nih mas. Siap. E, pokoknya mau mas Aries fleksibel ya. Fleksibel, fleksibel. Teman-teman ya, tapi jangan lewatkan nawarnya Betul. ya. Betul. Yang penting masih masuk masih kebagian. Masih kebagian Sama -sama lah. Sama-sama cari nafkah. Kreditnya mas. DP-nya di 12 juta aja Pak Haji. Mesti bisa naik lah DP-nya 12 juta. 12 juta. Angsurannya? Angsurannya 3,6. 3,6. 5 tahun, Pak G. 5 tahun. 5 tahun. Oke, okay. untuk angsuran nego-nego dikit lah. Nego -nego. uh, uh, Oke. Okay. Uh, iya. Toyota Camry tahun berapa nih, Mas? Eh, ini Camry tahun 2012 Vmatic, Pak Ji. 2012 Vmatic. Siap. Kuwe 2012 Vmatic men. Plat uh. ganjil. Pajaknya Juli 2023 atas nama Perorangan, platnya atas apa? Perorangan, platnya ini Jakarta, Timur. Jakarta Timur, heeh, oh. Pilihan sih. Terus, itunya berapa, Mas? Kilometernya, kilometernya ini 100 ribuan. 100ribuan ya? Seratus 100 ribuan. Seratus ribuan. Seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus full set semua. seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus Tuh teman-teman Camry tahun 2012 ya? V-Matic Pokoknya harga di sini fleksibel Fleksibel, oh. nanti misalnya mau pajak-panjang apa, misalnya pajak apa adanya juga Rp hmm. 190 dikasih Baik, selanjutnya ada Honda Accord ya? Accord 2008 Honda Accord 2008? Siap Tipenya nih mas? Ini VTIL Pak Ji VTIL. VTIL Oke, tahun 2008 2008 Pajaknya di bulan Agustus. Pajaknya Pajanji Agustus. Loh. Alamatnya Tangerang Kabupaten. Ya? Tangerang Kabupaten, Baji. 4G. G. Legok. Legok. Daerah Legok. Lego. Berapa meternya, Mas? Berapa meternya ini seratus ribuan? Seratus ribuan ya. Seratus empat puluh an, di kalau saya. Seratus empat puluh an. Ini kondisi bagus ya, overall ya. Kondisi semuanya, aman. Harganya, Mas? Harganya ini buka di seratus tiga puluh delapan. Seratus tiga Nego ya. Nego. Legok keras. Tadi. Nego, nego. Udah Sampai jadi. Aja. Sampai jadi. Sampai jadi pokoknya, Mas Hari. Siap. Paketnya mas? DP-nya di 30 juta aja. 30 juta? Tiga juta. Kurangin kali mas. 20 bisa kali mas? Uh, belum bisa. 30 Belum Tiga puluh. Tapi nego-nego bisa ya? Bisa, tiga, tiga, tiga, bisa. Tengah. Datang. Angsurannya mas? Angsurannya di tiga juta setengah. 3,5 koma Oh 3, iya 5. benar. Karena asalnya tiga koma lima. tahun. Kondisi juga kan? Yeah. mau um, empat tahun. Empat tahun. Oke okay, baik, sanjung mas. Yeah. Mazda dua. Tahun berapa nih? Ini 2010 ribu sepuluh silver. Manual? Uh, 2010, hermetic silver, hermetic silver. Kilometernya mas? Kilometernya ini jalan di seratus ribuan an Seratus kecil. kecil. 100 kecil. Ini plat genap, pajak bulan di empat, April. ya nanti, bulan bisa lagi. Bisa diomongin lah. Bisa diomongin. Platnya bisa diomongin. Plat Depok ya? Plat Depok. perorangan Siap. Harganya mas? Harganya ini buka di seratus juta. Seratus empat belas juta. Seratus 2010 ya. 2010. 2010. RHB, netik. Ya, so, masih ortit ya harganya. Ortit, ortit. Uh -huh. nah, paket, paket kreditnya DP di 17 juta, sewanya di 3,24 tahun. 3,2. 3,2. Oke, okay. itu teman-teman tawar aja. Tawar aja. Sama Mas Sari. <laughs> masih kenal lah angkanya segitu mah. masih kan kena nanti. Betul. Negolah sama misalnya iya. data ada kurang-kurang saya bantu. Kalau harga relatif. tidak relatif. Oke. Okay. Baik selanjutnya. Ada tuh belakang. Kijamal okay, Marqui. siap. Tahun Elgrand 2008. 2008 Elgrand. Pajaknya di bulan Juni 2023, 2023 berplat ganjil untuk alamat TSNK daerah utara ya. Daerah Pik. Hmm. Kilometernya mas, kilometer seratus ribuan. Ribuan. ribuan. Ini saya tulis report semuanya. Ini nah, udah semua. dicek aman semua, aman mobil. semua, aman semua. Alhamdulillah, sudah inspeksi ya, siap inspeksi. Nah, uh, harganya mas, harganya ini buka di 165 juta, seratus enam puluh juta. Ya, pajak panjang udah pajak panjang. Wah, hmm. ya, nego lagi. ya, nego banget yang ini. Satu hmm. juta, oke. Okay, kondisi Tapi DP lagi. kreditnya spesial, oke. Okay. DP-nya tujuh juta aja. <laughs> 7 juta. Siap. Yang ini bisa DP tujuh juta aja. Oke. Okay, Asurannya? Asurannya di empat sembilan lima puluh. Empat sembilan lima puluh. Mungkin request. DP bisa ya? Biar request lebih gede Asuransi lebih kecil. Bisa, bisa. Betul. Nanti ya. DP dan asuransi itu menyesuaikan lah. Oke. Okay, bagus. Siap. Mobilnya bagus. Segar. Segar. Selanjutnya ada Nissan nih. X-Trail lagi masih ada. Lagi ini XT 2010 Pak. kali T, T. ya kali T kali T kelat ganjil kelat Klat selatan Jakarta selatan Platnya mepet banget mepet. Maret. Maret nanti bisa terima panjang terima ma. panjang siap kilometernya mas kilometer jalan 100 kecil ini 110an 110 deh 110an tahun 2010, 2000 2010 2010 yang, 2010 yang kali T kali T ya. harganya mas di 138 buka harga Seratus tiga masih bisa nego. masih bisa nego. Uh -huh. Kalau untuk D editnya. dp, dp lima juta aja ini. dp lima belas. Angsurannya? Angsuran tiga tahun. Tiga delapan tahun. 4 tahun. Harga di sini masih fleksibel ya teman-teman. Jadi flexible. jangan khawatir. Aman. Teman-teman ada penawaran angkanya, ajuin aja. Ajuin aja. Oke okay, selanjutnya. Siap. Nah ini ada Honda apa nih? Honda Accord VTL dua ribu enam belas. Honda Accord. Siapa di IL? 2016. 2016. Buat genap, alamatnya Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan. Pajaknya panjang ya? Eh? Pajaknya panjang. Februari 2024. 2024. Kilometer ya? Eh? Kilometernya 100 ribuan ini. 100 ribuan. Rekor semuanya buku service, rekor lengkap ini kan bekas punya ownernya di Jawa tahu oh, gitu? Ya. Oh. Terawat banget. Terawat banget ya. Entang satu dari baru. seger Udah oh, dari baru. Dari baru tangan. Oh. Harganya mas? Harganya ini buka di 370 juta. Wannya panjang hmm. udah aman semua. Oke. Okay. paket kreditnya mas? Paket kreditnya DP di 55 juta aja Pak Haji. DP 55. DP 55. Oke. Okay. Asuransinya di 8,3 lima tahun. 8,3. 8,3. Mobil Sultan wajar. Wajar. Mobil Sultan. Iya. Yeah. Oke okay, selanjutnya mas? Ada Suzuki Pak Haji. Suzuki S Cross. S Cross. Ya. S Cross tahun berapa nih? 2009 Pak Haji. 2009. 2009. Ini SS4, tapi dia, dia metik Pak Ji, Metik, ini yang metik. Oh 2009. iya, warna putih, dua ya. ribu sembilan, plat ganjil. Hmm, Pajaknya iya. mepet juga, Maret. Pajaknya nanti panjang-panjang. Panjang. panjang, panjang. panjang. Alamatnya Depok. Ya. Pak Kilometernya? Depok. Kilometer seratus ribuan. Seratus ribuan. Seratus ribuan. ribuan. Harganya? Harganya ini bukanya di sembilan puluh lima juta, Pak Ji, Sembilan puluh lima juta. Sembilan puluh lima juta. Nego ya? Nego, ini metik. Ah, ah. Oke. Okay. DP pakai kreditnya? kreditnya DP dua lima angsuran tiga satu DP dua lima angsuran tiga satu tapi tiga tahun tiga tahun tiga tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, bisa empat tahunnya pakai adira tapi DP-nya lebih gede lagi DP lebih gede dp tiga lima angsuran dua puluh eh, bisa nego ya bisa nego lah oke okay. kali ya 2017 dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas siap genap pajaknya januari dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh empat ini nanti dipanjangin oke okay. tempatnya daerah Jakarta, Jakarta Barat. Barat Jakarta Barat kilometernya kilometernya ini Dua ribu ribuan, sembilan puluh ribuan, dua ribu puluh dua. Demetik ya, teman-teman. Ya, ini atas nama PT ya, dua 20 ribu delapan belas PT. PT dua ribu tujuh belas, bukan sorry. rental ya, dua ribu tujuh belas. Oh, tujuh belas, tujuh belas. Itu tiga nih, Mas. Eh, uh, pemakaian apa? Oh, pemakaian oke, ini kan dua ribu tujuh belas. Tiga ribu tujuh belas, pemakaian dua ribu delapan belas. Mobilnya masih cukup merekomendasi, cukup rekomendasi lah. Nanti Tuh. ada, ada PR, -PR. PR, tinggal koordinasi aja koordinasi ya. Koordinasi aja, nanti kita full request. Akad kreditnya mas? Akad kredit DP 7 juta aja. Tujuh juta, angsurannya? Masalahnya tiga koma nego lagi bisa ya? Nah boleh okay. nanti atur aja, Sengaja. DP murah tujuh juta. DP nge. murah, <laughs> Udah aja mau oh, sari deh pokoknya. Diborolin aja, diborolin aja. <laughs> aja. Oh, nggak salah Har 90 -an. Harga case? -nya? Harga case nya ini buka di 125 125 2017 lima. Satu dua teman teman seratus dua masih bisa nego. Ya. Bergaransi mesin. Dan transmisi. Transmisi. Nah, selama satu tahun. Satu tahun. Nah, itu dia yang penting mahal dikit tapi bergaransi. Bergaransi. nggak usah khawatir. Enak makan enak tidur tinggal mikir langsuran. Betul. Nah ini ada Toyota Agia, Agia TRD merah. TRD 2000... merah. Manual metik. Ini metik. Metik. Tiardi metik. Wih. Cakap nih. 2016. 2016 ya. 2016 buat genap teman-teman pajaknya di bulan September 2023 untuk alamat SKD daerah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kilometernya? Kilometernya 107. 107. Saya pakai, 107. Hmm, 107. Hmm. Tahun 2016 TRD matic. TRD matic. Bagus nih. Huh? Harganya, Mas? Harganya ini kita buka di 108, Pak. 108. 108 Nego. Nego. Ya? Nego, Nego. Hmm, Nego sampai masih jadi. Harganya oke okay lah itu. Oke. Okay. TRD 18. nih, TRD. matic pula. Warna, warnanya bagus. Warnanya bagus, merah. Asalnya, Mas? Selain, mas? Angka DP-nya kita kasih bisa di 15 juta aja 15 juta, DP hmm. minim lagi bisa nggak mas? DP minim lagi bisa, nanti angsurannya ngikutin paling Ngikutin, uh. berapa angsurannya mas? Kalau DP 15 juta angsurannya murah, 5 tahunnya 2,5 2,5? 2,5 5 tahun, tahun. kalau 4 tahun 2,9 2,9? 2,9 Tinggal ngomong aja ya, Tinggal ngomong, ngomong aja. berapa gitu ya? Kalau DP di bawah 10 juta juga bisa Bisa? Bisa Oh iya, yeah. tuh request nanti dihitungin nanti dihitungin siap oh. oh yang ini Tayo nih mas ya Suzuki Carry Tayo pickup tahun berapa nih mas ACP, uh, pick pickup non acps dua silver 2020 silver non siap. acps non acps buat siapa kiri panjang desember dua ribu alamatnya di daerah Tangerang Kabupaten Legok kilometer berapa enam ribu atas nama atas nama PT PT PT kiri panjang mas kiri panjang hidup semua pak hidup semua ya siap Harganya mas? Harganya bukannya di 105 juta, pak. Seratus lima juta 2020 ribu dua puluh. Non, non Masih nego ya? Masih nego, pak. Masih nego. Eh. kreditnya? DP tujuh juta aja. DP tujuh ribu. Asurannya? tiga ya. setengah pas. 3,5 pas. Eh. 4 tahun. Empat tahun aja. Empat tahun. Partner partner. Tahun? Dua ribu empat belas, pak. Dua ribu empat belas. dua Venti dua ribu empat belas Venti Turbo dua ribu empat belas. Venti Turbo dua ribu empat belas. Pelat kenap teman-teman? Pelat Di bulan Oktober dua ribu dua puluh tiga. Dua ribu dua puluh tiga. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Paji Haji. Kilometer mas? Kilometer 100 ribuan, Paji. 100 ribuan Pak Full set, ribuan. Full, full set semua. Kondisi bagus ya? Kondisi bagus Pak Gak ada PR mas? Hah? Gak ada PR? Gak ada PR? Ini Gak aman ya? Ini aman Paji Oke, harganya mas? Harganya ini dua sembilan puluh Pak Haji dua sembilan puluh, turbo dua ribu empat belas ya dua ribu empat belas nego nego Pak Haji paket kreditnya mas paket kreditnya DP empat puluh lima juta Pak Haji DP empat puluh lima, angsurannya 5 lima tahun enam setengah enam setengah masih bisa nego ya nego nego nego Pak Haji. mau DP mau angsuran nego aja nego ya aja, nego aja aja Pak Haji oh fleksibel ya harganya masih kena fleksibel. ada apa bisa nego bisa nego Pak Haji hmm. yep. mudah mudahan negonya didoain nih. amin amin Oke ini Innova Innova dua ribu sembilan belas GAT Luxuri. GAT Luxuri dua ribu sembilan belas. Dua ribu sembilan belas. bensin Pak Ji. Bensin. Bensin Pak Ji. bensin yang dua ribu cc. Siap. Berplat ganjil untuk alamat asalnya hmm. daerah Tanggerang juga ya. Tangerang, Pak Ji. Oke dan pajaknya di bulan Agustus dua ribu dua tiga. Dua ribu dua puluh Perorangan 2023. ya. Perorangan. Kilometernya mas? Kilometre ribuan, Baji. Oke, ya. okay. Kilometer seratus ribuan Pak Ji. Oke kilometer seratus ribuan. Dua ribu sembilan belas. Dua ribu sembilan belas. Metik tipe Matic. V tapi ya, tiba pergi tiba fee, luxury, biaya luxury, G. luxury, G. luxury, G. luxury, siap, dua hmm. ribu sembilan belas, kilometer seratus ribuan, seratus ribuan, seratus ribuan, seratus ribuan, dua puluh sembilan, dua puluh dua sembilan, puluh sembilan, dua dua sembilan, puluh sembilan, dua dua puluh selama lima tahun, lama lima tahun, lama nego lagi nego lagi lah N udah aman e. nah itu ada Honda apa Mas ini CRZ lima tahun, CRZ CRZ tahun, pintu lima tahun, Honda lima tahun, lama lima tahun, ini tahun, lama lima tahun, 2014 lima tahun, lama lima tahun, lama lima tahun, lama lima tahun, lama lima tahun, lama balik nama Kilometernya ini mah masih tujuh puluh ribu. Tujuh Iya. Udah. Tujuh puluh yeah. ribu. Tujuh puluh ribu. ribu. baik nama. Limba baik nama. tiga setengah Tiga Tapi mau udah hybrid ya. Hybrid. Iya. Negoin aja lagi. Negoin aja. DP mas? DP di tujuh puluh lima juta Pak DP tujuh lima. Angsuran Lima tahun tujuh setengah. Lima tahun tujuh. Lima tahun tujuh setengah. Lima bbn. Lima bbn. Oke. Okay. Selanjutnya. Tuh, keren nih mobilnya. Iya. Yeah warna putih CX-5 tahun berapa mas? CX-5 GT 2014 Sunroof ini. plat genap plat genap panjangnya Juni 2023 2023 Pakji Jakarta Paj. Utara Jakarta Utara kilometernya Kilometernya ini jalan di 100 kecil 100 kecil 100 kecil gak ada PR ya mas ya? aman Pak Pakji ban-ban masih 70%-an lah 70%-an siap pakai iya uh -uh, siap pakai siap Harganya mas, harganya kita buka harga di dua ratus tiga puluh juta aja. Dua nego, nego. paket kreditnya, pakai kredit dp dua lima asuransi enam pak Ji. dp 25 lima asuransi enam tahun. Asuransi enam tahun. Empat tahun. Nego ya mas, nego nego oh, banget. Tuh teman teman, saya bilangin nego itu harga fleksibel tentunya. Fleksibel. Innova lagi nih? 2015 ribu lima lagi. Bensin dua ribu lima Metik lima Manual. Ini Matic pak Haji. G -Matic bensin 2015 ribu lima Bensin 2015 ribu lima barong. Barong buat genap pajaknya bulan Februari. Februari. Baju. Februari panjang. panjang. Panjang. Panjang. Kilometer. Kilometer seratus ribuan. Seratus ribuan. Perorangan ya. Eh. Perorangan Pak. Jakarta Pusat. Harganya. Perorangan. Harganya ini buka seratus sembilan puluh juta. 100? 195 95 Paket kreditnya? Paket kredit DP 15 juta aja. DP 15 juta angsuran? Angsurannya 4,9 koma sembilan. tahun. Lima tahun. Oke. Okay. ya, Mas ini ada Nissan Nissan X-Trail Pak Ji tapi model terbaru model terbaru facelift plat genap yes. pajaknya ya. di bulan apa nih Mas pajaknya ini plate ya nanti di itu nanti dibalik nama lah Oke okay. apa ya terima request ganjil Kilometer genap ya? ya terima tahun 2014-14 kilometernya Kilometernya ini 100 kecil 100, 100 kecil Oke okay. sejatinya nih mobil plate ya pate wajib ya, kalau kredit beli bisa terima balik nama terima balik nama Oke okay. harganya mas harganya ini 215 200... juta baju 215 215, ya, 215. Oke okay. ini paket kreditnya paket kreditnya DP di 30 juta baju DP 30 asurannya di 6.100 6,1 6,1 selama Selama 4 tahun, 4 tahun, empat tahun, empat tahun, empat ada Yaris tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat 2024 empat tahun, empat tahun, empat tahun, empat tahun, Januari. Kilometernya empat Kilometer ini... tahun, ini lumayan 52.000. 52.000. Perorangan ya, Mas? Perorangan, Pak Haji. Oke, ini bagus loh, TRD 2018. 2018. Ban tebel semuanya, masih ori juga kayaknya ya. Ori-ori, Body-body semuanya. Aman. Harganya berapa, Mas? Di 225, Pak Ji. 225 nego ya. 225 nego. 2018 TRD, matic. Siap. DP-nya di 35 aja. DP 35. DP 35. Dp -35. Angsuran? Angsuran 6,4 4 tahun. 6,4 4, 4, 4 tahun. tahun. Luar biasa. Luar biasa. Nah, pokoknya DP segitu masih bisa dinegoi. Nego aja, Pak Ji. Oke, Mas Ari ada yang mau ditanyain? Nah, yang itu belum banyak. Oke, ada lagi. Cakep nih mas, mobil mas. Cakep pak. Wih, cakep Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah. Ya. Baru dapat. Baru dapat ya? Ya. Tahun berapa ini mas? Tahun 2018. 2018. 2018. Tipenya? Eh, S. Tipe S CVT. Tipe S CVT. S CVT. ya? Ini metik pak. 2018. Uh -uh. Plat kenap? Alamatnya? Alamannya Geraharaya. Geraharaya. Geraha Raya Cikupa. Geraharaya Cikupa. Tangerang Kabupaten. Kilometer mas? Kilometernya ini 58 ribu apa 60 ribuan gitu. Rekor. Oh, perorangan ya? Perorangan? Harganya mas? Harganya 175 juta, 100 juta sih, nego. 75 juta, 2018 ya? 18 Iya, masih sedang lah. Sedang, mas, sedang. Gitu, mas. sedang. Tinggal ditawar aja. Ditawar aja wajib. Kilometer juga masih rendah ya? Kilometer rendah, relatif. Uh -uh. Kreditnya mas? DP 15 juta aja, Pak. DP 15 juta? Iya, uh -uh. asurannya di 5,2. 5,2? 5,2 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tahun. Oh, Udah, tinggal tawar aja ya. Tinggal tawar aja, Pak. Mobilnya bagus dah. Ya? Mobil bagus. Hmm, udah siap. cakep mobil mah. Gak siap. perlu di nih mobil dandanya apa aja udah cakep liat. siap. Nah, ini, <laughs> nah ini ada Serena. Serena. Tahun uh, 2010, Pak Aji. 2010 Serena. Heeh. Otek. Autek, Iya, Pak Aji. 2010 Serena Otek. siap. buat ganjil untuk alamat SMK Alamat STNK-nya ini 4 Abalaraja. Pak Abalaraja. Ya. Pajaknya November dua ribu dua ya. Kilometernya ya mas? Kilometer yang ini seratus tiga puluh. Seratus tiga puluh. Harganya mas? Harganya ini buka di seratus dua puluh lima aja pak. Seratus dua puluh lima. Otek dua Tawar lagi aja. Tawar lagi iya. aja. Setiap. Oke. Okay. Paket kreditnya mas? DP dua puluh lima serentiga koma empat. DP dua lima tiga koma empat. Tiga Paling DP-nya nih gue ini. Bisa. Kalau angsuran masih kejangkau. Masih kejangkau. Oke, selanjutnya Mas. Yep. Nah, ini terakhir, Pak Haji. Ekstril lagi nih. Ekstril. Banyak kapan sama Ekstril ya? Ekstril lumayan. Luar biasa loh. Nah, ini tahun berapa, Mas? Ini tahun 2010 ST, Pak Haji ST, ST. Sierra Tenggo. Sierra Tenggo. 2000, 2010, 10. Plat ganjil. Plat ganjil Pajaknya... Tangerang ambilnya di Cimone nih mobil. Oh, Cimone ya. Tangerang Kota. Pajaknya Maret ya. Pajaknya Maret panjang. Panjang, panjang. Tahun, panjang. Depan. Tahun, tahun depan. Tahun depan. 2024. Oh, Kilometernya Kilometer, Mas kilometer, 137 ratus tiga puluh tujuh, tujuh. lah, 137. kilometer segitu mah dua ribu sepuluh, dua ribu sepuluh. Siara, tenggo, siara, tenggo. Harganya mas seratus dua puluh tujuh juta, seratus dua puluh tujuh. Tapi masih nego, masih nego, nego sampai jadi, nego sampai jadi nego banget. Sampai jadi, siap. Nah, paket kreditnya mas, paket kreditnya kita kasih DP-nya itu di dua puluh lima juta aja, Pak. Jadi dua puluh lima juta, bisa nego. masih bisa nego ya, siap. Oke Surat, nah, suruhnya tiga setengah empat tahun tiga setengah empat tahun Dp-nya nah, Dp doang nih belum Dp-nya belum <laughs> Tower lagi aja Tower lagi okay. aja baju. Ada yang mau sampein mas? Hah? Ada yang mau sampein? Ada ah, lagi nih? Udah itu aja Udah Baik. itu aja ya Siap. Ayo silakan. Ya buat teman-teman yang mau beli mobil di sini nanti semua harganya itu masih bisa nego uh, Kita terima untuk pembelian luar daerah Terima juga untuk misalnya DP pakai motor lama itu bisa, dan ini nanti. Retin bisa ya? Rating bisa nanti memang mobil di sini semuanya itu rata-rata padanya. Oke. Okay. Nanti kalau misalnya sudah oke, okay, apa aja yang mau dibenerin itu bakal dibenahi karena kita punya bengkel sendiri. Bengkel sendiri. Kita juga... punya bengkel bengkel mesin sama bengkel cat itu udah punya sendiri. Punya sendiri. Udah punya sendiri. Nanti mau dimana mana yang dibenahi itu udah nggak ada tambahan biaya apapun. Gampang ya. Gampan. dan juga garansi mesin juga garansi mesin juga garansi transmisi juga siap yang aman tahun. lah aman di sini aman tinggal harganya dinegoin aja siap. mobil juga secara overall masih sangat layak masih sangat, sangat layak ada lagi ada pajitan oke ya teman-teman berikut tadi yang telah kami uraikan. semoga review singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi tampilan maupun dari segi ucapan siap. saya dari Derosa Auto. Eh, dari video auto video auto mas ya, hari ya mas hari ini, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh salam hangat